Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Aldi Sadu Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi terbaru guys Yaitu aplikasi SOY ya guys Di aplikasi ini tugasnya hanya berjalan kaki ya guys Bisa mendapatkan penghasilan guys Oke, okay, jika kalian ingin mendownload aplikasinya Kalian bisa klik link di deskripsi guys Oke, okay, sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribenya, guys, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke, okay guys, langsung saja kita masuk ke videonya, guys. Kalian sesudah kalian klik link di deskripsi, kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini, guys. Nah di sini kalian masukkan nomor telepon kalian ya guys. Kalau kalian mau daftar di sini saya coba contohnya seperti ini. Lalu kalian buat kata sandi. Nah, sudah buat kata sandi, kalian masukkan kode peng, pengukit ya guys yang di pinggirnya. nah seperti ini lalu kalian untuk memastikan keamanan dana anda silahkan pilih pertanyaan ya guys kalian klik aja yang ini nah di sini siapa toko favoritmu apa film favoritmu di mana tempat kelahiranmu siapa nama ayahmu nah di sini saya klik saja di ma di mana tempat kelahiranmu karena saya lahir di Cianjur, coba saya klik Cianjur. Nah, nah sesudah lengkap ini kalian klik aja daftar ya guys. Karena saya sudah mendaftar di aplikasinya, makanya saya langsung buka aja aplikasinya ya guys. Di sini saya contohkan cara daftarnya. Oke, klik saya kembali. Nah, kita buka aplikasinya guys. Ini dia aplikasinya SW Oke okay guys Jadi seperti ini tampilan aplikasinya Guys Di aplikasi ini tugasnya Kalian hanya berjalan kaki guys Kalian sudah bisa Mendapatkan penghasilan Nah di sini saya baru Berjalan kaki 3515 Langkah ya guys Saya sudah mendapatkan 2880 guys. Di sini tergantung kalian semakin jauh kalian berjalan kaki dan semakin jauh juga pendapatan kalian ya guys. Oke. Okay. Di sini kalau kalian mau mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi, kalian bisa mendapatkan VIP ya guys. Oke. Okay kita klik ke menu tugas ya guys yang ini. Nah, di sini ada PIP 1 sampai PIP 8 guys. Oke, di sini saya mau membeli PIP 1 ya guys dengan setara 20 sw Oke, kita klik 20 sw yang PIP 1. Pergi transaksi. Nah, di sini harga pembelian ya guys satu SW nya itu 3000 di sini masukkan jumlah SW yang ingin kalian beli di sini saya 20 SW -nya. setara dengan 70 75820 di sini ganan tentu ya guys ini grafiknya kadang naik kadang turun jadi harganya Oke, okay, kita klik beli. Oke, okay, lagi proses dulu ya, Guys. Kita tunggu. Nah, di sini kalian pilih metode pembayaran ya, Guys. Mau ke di sini karena saya menggunakan aplikasi Dana ya, Guys. Karena jadi saya klik topai. Kalian klik bayar. Nah, di sini kalian salin nomor rekeningnya, Guys. Kita klik salin. Nah, sudah disalin. Kalian kembali ke aplikasi Dana ya, Guys. Nah, karena di sini saya pembayarannya menggunakan aplikasi Dana ya, Guys. Oke okay, kita klik saja kirim Nah lalu di sini Masukkan nama bank Permata ya guys Nah ini permata bang Lalu Lalu kalian Tempel Masukkan nomor yang Tadi kalian salin ya guys Lalu kalian tambah bank baru Nah, lalu kalian masukkan jumlah yang ingin ditransferkan ya, Guys. Di sini saya karena di sana tanggung ya, Guys, 75.000 880. Makanya saya di sini 80.000 aja, Guys. Oke, kita atur jumlah. Kita klik konfirmasi. Nah, klik lagi konfirmasi. Nah, di sini masukkan PIN ya, guys. Nah, di sini pembayarannya berhasil, guys. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya ya, guys kita buka lagi aplikasi swy -nya. Nah, di sini sudah masuk ya, Guys. Oke, kita klik lagi ke menu tugas. Toko tugas. Nah, di sini kita beli VIP 1. Nah. Klik konfirmasi penukaran berhasil guys. Nah, di sini koin saya menjadi nol lagi ya, guys. Karena sudah membeli PIP 1. Nah, di sini ada riwayat nah di, jadi seperti itu cara isi ulangnya guys. nah di nah sekarang cara penarikannya guys. cara penarikannya kalian klik transaksi. nah di sini kalian klik jual koin. nah misalkan kalian mau 20 koin apa mau berapa? terserah kalian lalu kalian klik jual karena di sini saya koinnya baru di di beli pakai pip satu ya guys nanti makanya koinnya nol lagi kalau kalian sudah mendapatkan koinnya kalian bisa klik jual ya guys oke jadi seperti jadi seperti itu tugasnya di aplikasi ini ya guys Oke okay, mungkin segitu aja di video kali ini guys